Hai hai hai everybody welcome back to my channel balik lagi nih sama gue di sini ya. Oke seperti biasa gue bermain di Gates of Olympus nih tentunya dengan modal ribu aja. Oke, gue langsung start ribu delapan 4800 dan langsung dikasih fitur wow. Luar biasa, saya pasti ya. Bestia. Oke, kita pemanasan-pemanasan dulu aja sini. Ya, pasti uh, sambil kita menunggu untuk hasil dari quiz ini ya. Mudah-mudahan memuaskan. Oke. Okay. Nice. Ya, pastinya sambil kita melanjutkan ya tentunya gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan Semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya. Oke. Okay. Nah, khususnya di sini gua akan sharing-sharing ke kalian, gua akan berbagi kalian untuk tips dan triknya ya tentunya mengenai info slot gacor, pola slot gacor dan juga bocorong-bocor hari ini ya jadi buat kalian yang udah mampir tentunya sih maksimal terus videonya jangan disekit-sekit biar nggak ketinggalan untuk update-an terbaru ya dari gue di sini ya aduh cakep sekali ini dikasih mega mendungnya ya sayang ya. wow udah 318.000 ini yang gue dapatkan ya lumayan banget ya langsung naik kalau gue ya tipis-tipis aja nggak masalah nih ya yang penting gue bisa dapet profit dapet cuan dan yang paling penting gue bisa WD di game kali ini ya gue ga mau mulu, mulu kok untuk dapetin JP-JP yang besar yang penting gue bisa WD ya gue bisa profit ya minimal 3 atau 4 kali lipat lah ya dari modal yang gue bawa dan ya seperti biasa di sini tentunya gue bermain di RTP Dengan win rate tertinggi nih Ya tentunya untuk memudahkan kalian bermain Di game-game yang lagi gacor ya Khususnya Aduh mantep sekali ya bestie. Bentar-bentar-bentar nih ya Oke dikasih lagi Fispingnya nih mudah-mudahan memuaskan ya hasilnya Oke tanpa harus dapetin yang zong-zong parah ya Oke gue lanjutin lagi ya emosinya uh, gue bermain di RTP ya tentunya dengan minta tertinggi untuk memudahkan kalian bermain di game-game yang lagi gacor ya tentunya seperti di of Olympus ini yang sedang gue mainkan ya karena kalau misalkan kita bermain di RTP tinggi itu kemungkinan besar nih untuk mendapatkan kemenangan juga semakin tinggi jadi biar kalian uh, bisa dapetin cua cuan-cuannya kalian wajib cari RTP-RTP yang tinggi ya oke okay. nice kasih trot dulu, sayang oke okay. maunya digaskan-gaskan wih uh, mantap banget Langsung dapetin sensasional dong 720.000. Wow, ini luar biasa ya, keren abis Pokoknya ini the best banget ya, best ya. Langsung dapetin cuan-cuan tambahan cuy 806.000 ini keren banget. Oke, okay, dan gak perlu lama-lama ya. Di sini gue bakal ngasih tahu ya Dimana tempat bermain gue yang pastinya ini bener benar aman, terpercaya dan berlisensi jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lagi ya oke okay, pokoknya nggak usah ragu-ragu lagi langsung gaskan-gaskan aja jadi ya, di sini tentunya gue bermain di situs yang aman terpercaya dan juga berlisensi nih gue bermain di situs permen 138 gajah makan permen gacor men oke okay, jadi buat kalian yang mau join di permen 138 Linknya udah ada di pin komentar, jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga, nggak perlu pakai lama-lama ya. Gue tunggu nih, gue tunggu kabar-kabar dari kalian-kalian. Nah pastinya jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel gue semakin berkembang, semakin maju, dan pastinya biar gue lebih semangat lagi bikin video terbaru untuk menghibur kalian pastinya oke okay. nice gaskan terus main santuy santuy aja ya sayang ya nggak perlu pakai nafsu atau barbar semoga pola-pola yang gue bagikan sini juga bisa bawa hoki buat teman-teman semuanya dan jangan lupa selalu sediain kopi dan sesuatu sempatnya biar makin mantul nih oh, Oke okay. santai aja ya sayang ya nggak usah terburu-buru karena ya kita nggak pernah tahu nih bakalan dapetin hasil seberapa banyak yang penting kita bisa ngontrol Uh, hawa nafsu kita ya untuk bermain jadi kita nggak kebablasan atau kita nggak cepet ya untuk mendapatkan kerungkatan Oke okay, untuk kali ini gue coba untuk buy spin terlebih dahulu siapa tahu ya ada tambahan tambahan profit lain lagi kalaupun sekiranya memang udah nggak ada tanda-tanda kegacoran ya udah gue juga gak mau maksain ya takutnya nanti malah rungkat jadi Ya, mending gue langsung sikat aja. Oke. Okay. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video slot gacor yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan-cuannya di sini. Ya tentunya di form 138. Wow. 54.000 yang lumayan sayang tipis-tipis aja enggak masalah ya uus ya oke lanjut lagi gasker yang pastinya buat kalian yang lagi nonton video ini gue juga mau ngasih tahu untuk disclaimer nya terlebih dahulu ya besi ya Pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi sekiranya kalian belum cukup umur ya gue harap, skip aja ya videonya. Oke, okay, nice. Gaskan-gaskan terus ya, Uus ya. Oke. Okay. Dan mungkin uh, gue rasa cukup ya videonya dan tentunya terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir di sini nemenin gue. Oke. Okay. Nice. Oke, okay, thank you, thank you semuanya ya. Uh, mungkin sekian aja videonya. Gue izin pamit sampai ketemu lagi di video gue dan yang pastinya. Semoga kalian enjoy dengan video-video yang gue sampaikan di sini dan semoga bermanfaat. Oke, okay? gue izin pamit. Sampai jumpa. Bye.